jika kamu saya cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda. Di sini kita akan membahas tentang empat zodiak cewek yang sukses dalam perdagangan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu zodiak yang pertama, yaitu zodiak cewek yang meraih kesuksesan di dalam dunia dagang. Selanjutnya kita akan mengambil kartu zodiak yang kedua. Selanjutnya kita akan mengambil Zodiak yang ketiga, selanjutnya kita akan mengambil kartu zodiak yang keempat, yaitu zodiak cewek yang sukses dalam berdagang. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak cewek yang sukses dalam berdagang di sini untuk zodiak yang pertama, selanjutnya untuk zodiak yang kedua, selanjutnya untuk zodiak yang ketiga selanjutnya untuk zodiak yang keempat yaitu zodiak cewek yang sukses dalam berdagang. Jika kartu support ini ya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak cewek yang sukses dalam berdagang. Di sini satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak cewek yang pertama yang sukses dalam berdagang adalah. 3 of One ataupun tiga tongkat secara umum 3 of 1 itu diartikan belajar melepas dan memilih satu pekerjaan karena kita tidak bisa melakukan semua pekerjaan di dalam waktu yang bersamaan jadi untuk zodiac cewek yang pertama ia melepaskan pekerjaan yang lain dan mulai menitikkan sebagai seorang wiraswasta ataupun pedagang dan di sini ia akan fokus di dalam dunia dagang dan memperdalam ilmunya lagi dan di sini satu persatu ia dapatkan dan kemudian ia akan mendapatkan banyak barang untuk diperdagangkan dan disinilah di kategori ini zodiak cewek yang pertama dianggap sukses di dalam suatu perdagangan dan untuk support energi yang didapatkan oleh zodiak cewek yang pertama adalah kenaik Oxford Secara umumnya, kenaik opsi itu diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan di sini kita lihat zodiak cewek yang pertama meraih kesuksesan di dalam dunia berdagang itu dikarenakan ia melepas semua pekerjaannya dan fokus kepada satu pekerjaan yaitu di dalam dunia dagang ataupun dunia bisnis. Dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan mendukung penuh atas tindakan yang dilakukan oleh zodiak cewek yang pertama yaitu melepas pekerjaan lain dan fokus kepada dunia dagang yang untuk kartu kesimpulannya adalah the full. Secara umum the full itu diartikan awal mula permulaan ataupun ingin memulai suatu pekerjaan ataupun karir. Dan di sini kelihatan zodiak cewek yang pertama mendapat kesuksesan di dalam dunia dagang itu dikarenakan ia melepas dua pekerjaan ataupun pekerjaan lain dan fokus kepada satu pekerjaan yaitu dunia dagang yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan depul di sini menggambarkan zodiak yang pertama tidak salah langkah dan ia berusaha untuk memulai suatu bisnis ataupun suatu perdagangan di dalam kehidupannya yang menunjang karir dan pekerjaan serta keuangannya lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak cewek yang pertama itu berada di angka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Selanjutnya kita lihat zodiak cewek yang kedua dan kartunya adalah of pentacle ataupun dua koin. Secara umum ini diartikan proses kestabilan ataupun suatu kestabilan dan di sini kelihatan satu kaki mengangkat ingin melangkahkan kaki untuk meraih ataupun menemukan jalan meraih kesuksesan. Dan untuk zodiak cewek yang kedua di sini menggambarkan keuangan zodiak cewek yang kedua memang stabil dan ia suka sekali melihat pengeluaran dan pendapatannya untuk menunjang karir dan pekerjaannya dan di sini seorang zodiak cewek yang kedua ingin melangkahkan kaki yaitu ke dunia perdagangan dan ia mulai belajar dan mulai menstabilkan pekerjaannya di dalam dunia dagang dan di sini menggambarkan satu poin saling dilempar itu artinya zodiak cewek yang kedua mampu memutar-mutar ataupun mampu memutar barang menjadi keuangan yang lebih bagus lagi dan untuk zodiak cewek yang kedua di sini menggambarkan ia akan mengambil langkah tersebut karena kan ia banyak ide dan banyak inovasi untuk diperjualbelikan dan untuk supir energi yang ia dapatkan adalah king of Pentacle secara umum king of pentakel itu diartikan seorang pria yang dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya serta yang lebih tua dari zodiak cewek yang kedua di sini zodiak cewek yang kedua akan memulai langkah untuk memperbaiki karya serta keuangannya lebih bagus lagi dengan memulai suatu bisnis ataupun suatu dagang dan itu didukung penuh oleh seorang pasangan zodiak cewek yang kedua tersebut dan jika kartu debu kita gabungkan dengan zodiak cewek yang kedua di sini menggambarkan zodiak cewek yang kedua akan memulai langkah di dalam suatu bisnis ataupun di dalam dunia perdagangan yang didukung penuh oleh seorang pasangan sehingga di sini Zodiak cewek yang kedua akan meraih kesuksesan dalam berdagang dan untuk zodiak cewek yang kedua itu berada di angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Pisces. Selanjutnya kita ke kartu zodiak cewek yang ketiga dan kartunya adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin. Cara umum Seven of Pentacles itu diartikan dalam hidup selalu melihat peluang yang ada. Dan selalu melihat ke masa depan. Dan di sini, zodiak cewek yang ketiga selalu melihat peluang yang ada, dan ia akan memulainya dan mengambilnya. Di sini juga bisa diartikan, zodiak cewek yang ketiga akan meninggalkan semua peluang untuk mendapatkan peluang yang baru, yaitu peluang di dalam suatu perdagangan ataupun bisnis. Di sini, zodiak cewek yang ketiga banyak angan-angan dan banyak keinginan untuk mempromosikan serta menjual barang kepada calon pembeli ataupun kepada seseorang. Dan di sini Zodiac Cewek yang ketiga memulainya dari awal ataupun dari kecil sehingga ia mendapatkan koin yang banyak, itu berarti ia mendapatkan banyak pembeli ataupun banyak barang untuk diperjualbelikan. Dan disinilah dalam kategori ini Zodiac Cewek yang ketiga itu dianggap sukses dalam perdagangan. Dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Page of Cups secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di sini menggambarkan untuk zodiak cewek yang ketiga yang sukses dalam dunia berdagang adalah dia akan melihat peluang yang masih ada ataupun peluang yang kecil untuk satu tujuannya itu meningkatkan kualitas karir dan keuangannya di masa depan dan disinilah zodiak cewek yang ketiga meninggalkan semua peluang yang ia lihat dan mengambil satu peluang kecilnya yaitu di dalam dunia perdagangan dan itu ia lakukan untuk memperjuangkan dan memenuhi kebutuhan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, sehingga ia akan mendapat kesuksesan di dalam dunia perdagangan. Dan jika kartu dokter kita gambarkan untuk zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan zodiak cewek yang ketiga akan memulai bisnis yang dimulai dari nol, yaitu berjualan kecil-kecilan, sehingga lambat laun ia akan meraih kesuksesan dan mendapatkan banyak penawaran serta banyak barang yang ingin diperjualbelikan dan itu ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan tetul di sini menggambarkan seorang zodiak cewek yang ketiga mampu dan berani mengambil keputusan untuk memulai suatu karir di dalam suatu perdagangan ataupun di dalam dunia dagang, yang merupakan suatu kesuksesan yang ia dapatkan. Dan untuk zodiak cewek yang ketiga itu berada di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 20 Agustus yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Leo. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Nine of Pentacles ataupun sembilan koin. Secara umum Nine of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan keuangan yang kondisinya berkecukupan dan setiap usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil ataupun berhasil. Dan di sini juga bisa dikategorikan zodiak cewek yang keempat kelihatan banyak ide ataupun banyak usaha untuk memperjuangkan suatu keuangan dan karir yang lebih bagus lagi di dalam suatu pekerjaan dan di dalam dunia perdagangan. Dan di zodiak cewek yang keempat kelihatan ia mempunyai banyak ide-ide ataupun mempunyai banyak tawaran dengan trik yang sangat menarik calon pembeli, sehingga pembeli akan lebih nyaman bertransaksi kepada dirinya. Di sini, tujuh DPC yang keempat ia melakukan perdagangan di dunia langsung ataupun di dunia online, dan di sini juga kelihatan ia banyak pembeli datang dari dunia online yang disimbolkan dengan enam pentakel ataupun enam poin, dan tiga poin itu berada di dalam dunia dagang yang dekat ataupun lingkungan sekitarnya. Dan disinilah dianggap zodiak cewek yang keempat itu sukses di dalam suatu dunia perdagangan, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Cup. Secara umum, King of Cup itu diartikan seorang pria yang dewasa, ataupun yang sudah matang pikirannya, serta yang lebih tua dari zodiak cewek yang keempat. Dan di sini kelihatan zodiak cewek yang keempat sukses dalam dunia berdagang langsung dan dunia berdagang online. Itu ia lakukan karena ia banyak ide untuk ditawarkan kepada calon pembeli sehingga calon pembeli menjadi nyaman bila bertransaksi dengan dirinya dan semakin ketagihan dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang pasangan oleh zodiak cewek yang keempat dan jika tertuduh kita gabungkan dengan zodiak cewek yang keempat di sini menggambarkan zodiak cewek yang keempat awal mula adalah memulai bisnis dengan berjual beli ide dan berjual beli secara langsung dan di sini seorang pasangan terus mendukung dan mensupport dirinya sehingga dupul menggambarkan di sini ia mulai bisnis dari dunia dagang secara langsung, dan ia akan memulai bisnis di dalam dunia online yang akan semakin sukses di dalam dunia perdagangan dan menunjang karir serta keuangannya lebih bagus lagi di masa depannya. Dan untuk zodiak cewek yang keempat, itu berada di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober, yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Libra. Jadi, di sini bisa kita lihat untuk zodiak cewek yang sukses dalam berdagang itu adalah. Zodiak Aries, kemudian zodiak Pisces, kemudian zodiak Leo dan yang terakhir adalah zodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak cewek yang sukses dalam berdagang. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.